Marcel Widianto mendapat komentar pedas dari warganet. Kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora memang mendapat serangan warganet apalagi ketika Lesti mencabut laporannya. Banyak juga publik figur yang juga ikut menyinyir apa yang dilakukan Lesti itu. Bahkan komika Marcel Widianto juga ikut menyindir kasus KDRT bilar terhadap Lesti Kejora. Gak apa-apa jelek, yang penting setia daripada ganteng terus KDRT <tik> Lah kemarin-kemarin lu juga dijadikan bahan lawakan kasus KDRT bilar, sekarang kok komen pakai emot love-love Kekasih Selin Evangelista tak canggung untuk menyindir Leslar, di atas panggung pun Marcel mengatakan tugas suami itu membanting tulang bukan membanting istri namun begitu Marcel tetap menunjukkan sikap baik terhadap Lesti Kejora, warganet pun mengatakan kalau Marcel itu penjilat di depan terlihat baik tapi di belakang menusuk hati. Memang terkadang lawakan menjadi suatu hal yang menghibur tapi kalau sindiran dibungkus lawakan terkesan membunuh tak menyentuh.